Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profil dan Biografi G.H.G. Said Agil Siraj Profesor Dr. G.H.G. Said Agil Siraj lahir pada 3 Juli 1953 di desa Kempek, Palimanan, Cirebon. Beliau merupakan putra kedua dari lima bersaudara dari pasangan Agil Siraj dengan Hajah Afifah binti Soleh Harun pendiri pondok pesantren Kempek. Saudara-saudara beliau diantaranya Kiai Haji Ja'far Sodik, Kiai Haji Muhammad Mustafa, Kiai Haji Ahzian Shiva, dan Kiai Haji Ni'amillah. Riwayat Keluarga Kiai Haji Said Akil Shiraj menikah dengan Nyai Nur Hayati Abdul Qadir. Buah dari pernikahannya beliau dikroni empat orang anak diantaranya Muhammad Said Akil, Nisrin Said Akil, Rihab Said Akil, Akil Said Akil Berdasarkan silsilah nasab Ki Haji Said Akil Sirot Beliau merupakan juriah Rasulullah SAW Dengan urutan nasabnya sebagai berikut Senat Ilmu dan Pendidikan Ki Haji Said Akil Sirot kecil Kemudian tumbuh dalam tradisi Dan kultur pesantren dengan ayahandanya sendiri, beliau mempelajari ilmu-ilmu dasar keislaman. Kiai Agar sendiri, ayah Kiai Said merupakan putra Kiai Siraj yang masih keturunan dari Kiai Muhammad Said Gedongan. Kiai Said Gedongan merupakan ulama yang menyebarkan Islam dengan mengajar santri di pesantren dan turut berjuang melawan penjajah Belanda. Setelah merampungkan mengaji dengan ayahanda maupun ulama di sekitar Cirebon dan umur dirasa sudah cukup, Kiai Said kemudian belajar di pesantren Lilir Boyo Kediri, Jawa Timur yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manaf. Di Lilir Boyo, beliau belajar dengan para ustadz dan Kiai yang merawat santri seperti Kiai Haji Maharus Ali, Kiai Haji Marsugi Dahlan, dan juga Kiai Musajjad Nganjuk. Setelah selesai di Aliyah, beliau melanjutkan kuliah di Universitas Tribakti yang lokasinya masih dekat dengan pesantren Lilir Boyo. Namun kemudian beliau pindah menuju kota Mataram, menuju Yogyakarta. Di Yogyakarta, Kiai Haji Said Akil belajar di Pesantren Al Munawir Krapia di bawah bimbingan Kiai Haji Ali Maksum alias Ambe BNU tahun 1981 sampai 1984. Selain mengaji di Pesantren Krapia, beliau juga belajar di AIN Sunan Kalijaga yang ketika itu Kiai Ali Maksum menjadi guru besar di kampus yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN itu beliau merasa belum puas belajar di dalam negeri ditemani istrinya Nur Hayati pada tahun 1990 beliau pergi ke negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW Makkah al -Mukarramah. Di sana beliau belajar di Universitas King Abdul Aziz dan Ummul Qura dari sarjana hingga doktoral Beliau menyelesaikan karya tesisnya di bidang perbandingan agama mengupas tentang kitab perjanjian lama dan surat-surat Sri Paus Paulus. Kemudian, setelah 14 tahun hidup di Mekah, beliau berhasil menyelesaikan studi S3 pada tahun 1994 dengan judul Silatullah Pilkauni Kauni fi Tasawuf al-Falsafi, relasi Allah Subhanahu wa taala dan alam perspektif tasawuf. Pria yang terlahir di Pelosok Jawa Barat itu mempertahankan disertasinya diantara para intelektual dari berbagai dunia dengan predikat kumlaut. Ketika bermukim di Mekah, beliau juga menjalin persahabatan dengan Kyai Haji Abdulrahman Wahid atau Gus Dur. Mendirikan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Luhur Al-Sakofah didirikan oleh Kyai Haji Said Akhil Sirots dimulai sejak tahun 2011. Baru pada 28 Juli 2013 memulai membuka pengajaran pendidikan madrasah tingkat Aliyah atau SMA tepatnya saat memasuki bulan suci Ramadan. Jasa-jasa Kiai Haji Syaid Akil Shiroj. yang pertama, Kiai Said Akil Shiroj juga salah satu lokomotif utama penggerak dakwah Islam Nusantara dan sebagai corong dakwah Islam khas ahlu sunnah wal jamaah an Nadiyah ke kancah internasional. Kedua menjadi ketua TGPF kasus pembantaian Dukun Santat banyuwangi 1998, menjadi ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa FKKB tahun 1998, menjadi penasihat Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI tahun 1998, menjadi wakil ketua tim gabungan Mencari Fakta DGPF kerusuhan Mei 1998, menjadi penasihat gerakan anti diskriminasi Indonesia Gandhi, Menjadi ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, MWL UI, yang dinobatkan oleh Republika sebagai tokoh perubahan tahun 2012 karena kontribusinya dan komitmennya dalam mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan berperan aktif dalam perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Karya-karya Kiai Haji 1. Tasawuf sebagai kritik sosial mengedepankan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. 2. Dialog Tasawuf Kiai Sa'id, aqidah Tasawuf dan Relasi Antara Umat Beragama, Halista, LTN BPNU, dan SAS Foundation. Setakan 2, 2014. 3. Ahlu Sunnah Wal Jamaah, sebuah kritik historis, Said Akhil Siraj. 4. Islam Kebangsaan, fikir demokratik kaum santri. 5. Berkah Islam Indonesia, Jalan dakwah Rahmatan Lil Alamin 6. Islam Kalab Dan Islam Karib 7. Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamad Din 8. Sunnah Wal Jamaah Dalam Lintas Sejarah 9. Menggugat tanggung Jawab Agama-Agama Abrahamik Bagi perdamaian Dunia Demikian Profil dan Biografi Gihaji Sa'id Akil Shiraj Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh